One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita yaitu di Republik Gajah. Realme C3 kemarin kita sudah melihat e, keunggulan dari Realme C3 ini sekarang kita akan e, di konten ini menjelaskan tentang kekurangan dari Realme C3 karena di setiap hp itu pasti mempunyai e, kelebihan atau keunggulan dan juga pasti mempunyai kekurangannya Mari kita simak video berikut ini tentang kekurangan dari Realme C3 1. Tidak dilengkapi Fast Charging Menurut saya Fast Charging itu eh, sangat dibutuhkan sekali oleh kita dengan kesibukan eh, di pekerjaan kita itu sangat diperlukan sekali di Realme C3 ini tidak mendukung pengisian cepat ponsel ini hanya mendukung pengisian 10 watt efeknya waktu pengisian ponsel ini tergolong lama seperti yang diutarakan oleh gejmoologi yang mengatakan kalau waktu pengisian realme c3 tergolong lama yakni mencapai tiga setengah jam menurut saya dengan tidak adanya fast charging di realme c3 ini itu tidak menjadi masalah besar uh, dan mengganggu performa dari realme c3 ini 2. port micro USB. realme c3 masih menggunakan port micro usb tentu akan menarik melihat ponsel ini port usb terlebih pesaing di kelas harganya seperti redmi 8a dan redmi 8 sudah menawarkan port usb type C, sebenarnya ini tidak menjadi masalah yang sangat besar juga Tiga, kualitas hasil foto yang kurang maksimal realme c3 hadir dengan kombinasi tiga kamera yang menarik hanya saja hasil foto dari kamera ponsel ini masih terasa kurang maksimal padahal kamera ponsel ini punya potensi menghasilkan foto yang lebih baik sebelumnya sudah saya jelaskan juga di kelebihannya itu eh, fotonya harus mempunyai cahaya yang lebih kalau kurang cahaya pasti fotonya kurang maksimal jadi ada tiga kekurangan dari realme c3 ini Baik kita langsung saja ke kesimpulannya Realme C3 adalah ponsel yang memiliki performa baik di kelas harganya Ponsel ini bisa dipilih oleh mereka yang membutuhkan ponsel kencang di kelas harga 1 jutaan Selain itu, ponsel ini juga memiliki beberapa fitur menarik Yang membuat ponsel ini yang lebih baik dibandingkan pesaingnya Apakah HP ini layak dibeli oleh kalian? Jelas Realme C3 tergolong ponsel yang layak dibeli Terutama Untuk anda yang memiliki dana kisaran 1,6 jutaan Untuk membeli ponsel Ini Berminat meminang ponsel ini Sombong amat Oke itulah Konten kita hari ini Tentang uh, Kekurangan dari realme c3 sebenarnya itu tidak berdampak sama sekali dengan performa dari kualitas HP realme c3 ini Oke saya akhiri video ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian dimanapun berada sehat selalu dan rezekinya ditambahkan